malam Ya malam juga Ini dengan siapa? Dengan Simon Simon dari mana? Dari Jawa Jawa mana? Jawa Timur Baru Mas sendiri Nama siapa saya Petrus Petrus? Iya, Petrus Dari mana? Saya juga di Jawa Timur Jawa Timur? Iya, Jawa Timur Oh, Jawa Timur mana, Mas? Saya di Jawa Timur Timur Reste. <tik> <tik> rumah sendiri di Jawa Timur mana? Juga Jawa Timur, Mas Iya, Timur mana? Jawa Timur mana? Jawab timur, timur kubang mas Eh hey, mas, ini juga sama-sama orang timur ini, ini mas Iya nih Mas lagi buat apa itu? Ya lagi nyantai-nyantai Tadi dapet hmm. nomor buat telepon tadi oh. oh iya iya Besok sibuk tidak? Oh, tidak mas nah, Kalau tidak sibuk besok Ketom ketemu ya eh. Di mana, Mas? Ya, nanti kalau saya sudah di tempat tujuan baru saya telepon, Oh, iya iya iya. Iya, bisa, Mas. Oke, oke, okay. okay, <slurp> siap. Ya, ya, ya. Ya, okay. sampai ketemu besok. Oke, okay, baik bye Malam. Malam. Ini yang bilang Petrus kan? Iya <tuk> Petrus. Ah, <tuk> Petrus orang jawa. Jawa tuh hitam sekali. <tuk> Siapa ya? Saya ingin melancong. Kemana? Ke Malaysia. Hebat sekali. Di Indo, tapi lah. Pengiraan ke Malaysia sana, oh, hey. <tutup> Lung sampai di Malaysia sana. eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,